Yo, Welcome to be back again with me ya kan, cuy Balik lagi bareng mamang bread slot official channel ya cuy Seperti biasa kita di sini akan membagikan sedikit trik dan tips gacor bermain Gets of Olympus lagi ya boy Dan untuk lahan bermain masih setia menemani nahan gacor terkeceh terpercaya di tahun 2022 ini ya boy Dimana lagi kalau bukan di naga 138 ya cuy karena di Naga 138 ini merupakan salah satu situs slot online tergacor dengan tingkat kemenangan paling tinggi tentunya, ya boy. Pokoknya jangan ragu lagi ya, boy. Dan di Naga 138 juga dari segala jenis transaksi dari mulai depo dan wd dijamin paling cepat, padat, akurat dan terpercaya. Pokoknya cukup Pokoknya gas ken, gas gas dan gas yang belum mempunyai id-nya langsung aja untuk link pendaftarannya udah. Memang taruh di tentang channel ya, Boy. Oke, okay, Boy, dan berlama-lama lagi, ya, Cuk, langsung saja kita ke game-nya, gitu kan, Boy? Seperti biasa, ya, bro, diku semuanya. Kita di sini hanya membawa modal super receh saja, Bawa cacing kali aja bisa bawa pulang naga, gitu kan, Boy? Pokoknya, terus simak polanya, ya, Boy. Idih anjing. Lagi enak-enak ngobrol dong cuk langsung dikasih 4 ya, Boy kita di B 3000 boleh aja dikasih yang manis manis di awal-awal kayak gini gitu cuk oh, ya, cuy tapi memang juga tidak lupa menghiaskan kembali Boy main slot itu diusahakan menggunakan duit bebas gitu kan Boy jangan sampai kalian semua menggunakan duit beras apalagi duit orang tua ya Boy karena kan game ini juga sangat beresiko ya Boy tidak bisa kalian jadikan sebagai mata pencaharian utama. Intinya, itu ya, cu. cukup sekedar buat nyari uang tambah-tambah rokok saja, itu seperti mamang, ya, boy. Pokoknya, bermainlah sewajarnya, jangan emosi. Intinya, itu karena setiap game itu pasti ada kekalahan dan pasti ada kemenangan. Intinya, ya, boy, pokoknya simak terus polanya. Karena di akhir laga dan di pertengahan laga ada kejutan yang spektakuler dan menakjubkan intinya. Wah, jangan di skip skip videonya. Selamat menonton, enjoy.